Ji ji lagi-lagi bersama otong Spin hari ini kita akan review game get Over Olympus ya slot. Kita hari ini akan berbagi pola-pola gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya, Slur ya. Ya langsung gaskan aja kita main di -fight. berapa enaknya nih. 2400 gas kali ya. 2400 double sangat ya. kita langsung gaskan di 30 turbo ya, Slur. Oh ya, yang kita main di mana? Kita main di RTP 8000, Bosku. Situs slot tergacor, solid handler di dunia heret di sini ini udah berapa sampai free dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis terlepas 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan RTP game itu sendiri pastinya. Jumlah agas kena jadi ke, harus 8000. Untuk link gacornya saya sempatkan di pin komen ya saudara. Di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup WA di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor online besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor online besar ini. Info slot gacor hari ini, slot hari ini, info slot gacor olimpus hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor olimpus ini ya seluruh karena cuma di sana berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor olimpus hari ini maka dari itu yuk dibantu ramaikan grup ya biar kalian tahu info pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor olimpus hari ini ya seluruh ya tetapi selalu saya ingatkan sebelum bermain kalian selalu cek RTP game dan cuma di rtp8000 kalian bisa take rtp game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game nya sendiri pastinya yo langsung gas aja. rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 pastinya situs slot gacor tersolidan tantero jaga dunia akhirat. Nah, kita coba di 20 quick ya ya tadi di turbo enggak terlalu jelek-jelek amat sih cuma kita coba cek petakombangki, ikut dulu ya. Kali jege kita dapat fresh manis atau enggak petir-petir merah yang menggelegar membuat kita terpesona ya, ya. Yuk merah jadi dulu boleh. Lumayan ketir kali 10. Aduh, sayang mahkota disitu di situ, Cuk. Kalau petir lagi kan mantap lumayan dalam ya, Slur ya. Kaldor naik lagi ke 174. Kuning dong, boleh. Biru boleh. Tidak mau konek anjir. yuk Aduh, mahkota kurang satu, cuk Oh, jadi tapi kurang satu, cuy, ternyata. Hijau dulu, cuy. Kalau di situ siapa sih ada ungu tuh, ungu, um, Kukira biru, ternyata ungu. Oh, anjir. Ayo ungu um, dulu konek boleh, kuning boleh. Saya nah, buat teman-teman semua, yuk dibantu like, comment subscribe-nya. Share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor lini besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor lini besar ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor lini besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor lini besar ini ya yes, seluruh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor lini besar ini maka dari itu jadi mantul like, comment, subscribe nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola soal gacor ini, ini setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu jangan sampai ketinggalan pola slot gacor hari ini, ini khususnya pola soal gacor ini, ini setiap harinya di channel Otong Spin pastinya ya sur jadi jangan lupa dibantu like comment subscribe nya share-share nya jangan lupa ya sur biar semakin ramai biar saya semakin semangat lagi buat berbagi pola surga suruh hari ini khususnya pola surga suruh hari ini buat teman-teman semua ya surya yuk dibantu like komentar game-nya share ke teman-teman kalian juga boleh ya seluruh. dan selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek rtp game dan cuma di rtp8000 kalian bisa tahu rtp game yang lagi gacor atau enggak ya suruh dan cuma di sini kalian bisa cek rtp game gratis life 24 jam. Per menit per detik naik turun sesuai dengan trade game ya itu sendiri pastinya yuk langsung gaskan saja kartu 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 pastinya situs loter gacor tersolitan teru jaga gatungnya akhirat kita langsung gaskan aja di pin komen kita tersedia link gacornya ya slow. di pin komen juga kita ada link komunitas grup WA di sana kita selalu berbagi pola sol gacor hari ini khususnya pola sol gacor lebih besar ini Ya, lumayan kita dapat crispy di, e tuh, di mobile, dapat Semoga kita bisa meledak-ledak manis nih. Yus, aduh biru dulu konek, aduh tidak mau tuh. Aduh ungu kurang satu juga. Kuning merah masih kurang. Biru konek dulu mantap, yuk ungu jadi dong. Ungu aduh. Ah, Pinjin kurang satu, ungu kurang dua. Sambel lumayan 5 sih. Bukan kaldu ya, 5 tadi temen-temennya aduh gendang tuh gendang nanggung biru aduh nanggung ungu dulu kasih hati tidak mau kuning tidak mau juga merah kok oh, kuning sih kuning umurnya harusnya ungu dulu yuk di merah pecah merah pecah kuning pecah yuk, cincin turun lagi satu lagi itu lumayan cincin masih konek yuk jam pasir aduh tidak mau lumayan 10.000 kali 8 ya ribu lumayan lumayan lah di atas 100.000 itu lumayan beres kalau freespin freespin kayak gini yuk atas kuning gak sepetir tidak mau anjir hancur merengus biru ah tuh gak mau jok. kasih dulu lah us tuh konekin dulu tidak mau cok us merah tidak mau lumayan ya seratus satu sebelas ribu ya soalnya lumayan lumayan lumayan kita coba cari cari lagi ya slow dia ya eh, teman-teman semua di dibantu like comment subscribe nya share sertai teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor oling besar ini, RTP hari ini, slot hari ini, slot gacor besar ini itu cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor oling ini setiap harinya buat teman-teman semua maka dari itu yuk bantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola soja hari ini khususnya pola suka ceroling besar ini ya Tuhan biar semakin ramai biar saya lebih semangat lagi buat berbagi pola soja hari ini khususnya pola soja hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya ya sudah kita coba cari free spin-free spin lagi naik bet enak lah ya kita coba naik di 4800 ya syukur kita dapat ledekan-ledekan mantap yuk kita coba di 20 quick dulu tuh waduh tidak cuk, kali 52 kali ini hmm, boleh sih harusnya nih kalau udah petir-petir kembar turun bareng tuh biasanya kita mau dikasih Frisbee cu kita coba lihat dan saksikan bersama ya apakah teori-teori dari satu ya itu benar? yuk kita lihat dulu Hei dong los, mantap pecah mantap yuk, kuningnya eh biru. Waduh, atas gini, tuh malah kota cuy. Dor, konekin tidak mau. Hei dong los, kuning dulu konek nah nih. Tidak, tidak, oh, tidak mau konek juga, anjir. Ayo hey, los, hmm, anjir dah, macam koordin nih cepet amat kita coba pindah turbo ya habis ini di quick kayaknya emang enggak ada baseband sih kita coba manual dulu 10 kali ya syukur-syukur kita rubah putaran dulu dari quick ke manual dulu biasanya tuh rada rubah-rubah sedikit tuh cincin jadi cincin jadi sekitar satu untuk masih kurang dua jauh jauh jauh jauh jauh Aduh, kurang satu doang tuh skater yeah nya mantap yuk gendang jadi sekalian Aduh kurang satu buruk hmm. lumayan 5 skater cukup semoga meledak-meledak mantap ini 4.800 lo kasih ledakan-ledakan mantap yuk tuh oleh dulu aduh lumayan nih merah jadiin dulu dong aduh nanggung lumayan tambah 8 ya di awal sepertinya kita mencium Bobo JP di sini coba nah tuh eh dong terus guru gendang jadi 40.000 yuk biru dulu kasih lumayan ada petir ya cuk lumayan 4.000 uh 480 ratus delapan puluh atau sempah nih awal yang bagus nih irongus kasih lagi hijau mantap yuk biru boleh kuning boleh aduh sepetah sekali cuk lumayan tambel kalau udah 15 belas ya cuk nih ayo dongus bobo kamu mau kasih jv tipu manis nih cu. kuning dulu boleh hijau boleh aduh, puluh gendang Aduh ah, tidak jadi cukup anjir dipreng gendang kurang duras biru dulu mantap ya tambahan lumayan sih lumayan sih tambahan lumayan nih tambah udah 18 tambahan 5 kali masih sisa 11 kali lagi kita putaran semoga kita dikasih jbcp -jb. mantap nih harusnya nih yus aduh belum mau peneksi ya. tuh biru dulu boleh mantap ya ungu-ungu-ungu Aduh di ungu tanggung itu tidak mau lumayan 3000 tambah 26 lumayan 81.000 kita kumpulin perkalinya dulu ya tuh so. yuk lumayan biru dulu konek biru konek aku tidak mau kuning-kuning uh, kuning dong kasih dong kuning lah udah mau sisa lima kali lagi yuk biru konek tuh kuning atau hijau Aduh, kita sekali doang tuh kamu udah tiga nih tinggal menunggu-menunggu momen-momen mantap petas layar nih langsung terjadi bosku di biru jadi mantap yuk kuning jadi dong satu hijau hijau dulu yuk atas kuning petir lagi boleh lumayan kali dua ya belas 15.000 kali 39 lumayan meledak 500.000 tuh lumayan udah 1,4 ya seluruh biasanya kita langsung bisa langsung gas pengeri huruf atas tidur gas petir dong lumayan yuk ungu satu kuning jadi enak nih kuning jadi enak nih kuning jadi uhuhu kuning jadi ini harusnya nih kuning jadi mantap yuk merah boleh merah boleh merah dulu uh mantap yuk biru boleh biru boleh biru aduh cincin nanggung sih cincin dong turunin anjir lumayan 40.000 kali nomor hmm, 51 co2 juta cuk. udah langsung gas wede WD ini nggak pakai lama ini ini kita udah jp-jp mantap uhuhu masih betah lagi dong cuk, ah dulu lumayan Rp7.000 kali 56 cu 400.000 uruh 3,8 nih tanggung bus 4 juta boleh kali 4 juta boleh kalius 4 juta bus gendang, Aduh, gendang urang, satu co. gendang orang satu cuh gendangin 4 juta enak kalius 64 itu uhuh, nanggung so. 50.000 lagi petain dong urut uhuh, lumayan jbjp manajer seluruh kita langsung garaskan WD ganja aja model-model deh -model 100.000 bisa jadi 4 juta cuma di RTP 8000 pastinya ya Yo langsung gas kena aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya. Saya otong spin pamit undur diri bye-bye slurs. Salam jackpot.